Illa li'abudun Saya balas Saya Saya masuk Islam bos Saya tidak mahu Kamu tahu tak balasannya kalau kamu masuk Islam Wabashirilladzina amanu Wa amilu salihati annahum lahum jannatin Tajri min Tahtihal anhar Kullama ruziqu minha min samaratin rizqa Kalu hada aladhi ruziqna min qabl Wa utubihi mutashabihah Walahum fiha azwajum mutahara Wahum fiha khalidun Tidak. Kalau kamu sudah masuk Islam, Allah akan melindungi kamu. Wa kana hau... Apa jurni dunia? Allah huwa liyul ladhina amanu yukhrijuhum minadzulumati ilan nur. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur Allah nur samsat wal ardh wal ardh wal ardh wal ardh Oke okay? Ya. Coba kamu ucap, kamu ucapkan syahadat ah, dulu Ayo kita buktikan ah? Coba kamu ucapkan syahadat Ikut saya masuk Islam, oke? Okay? Ah, huh? ah, syahadat? itu ikrar untuk masuk Islam Kamu ikuti saya Ikuti saya, kita bacakan, ah. oke? Okay? Ikuti saya, ah. ashadu kamu kamu terikat perjanjian Mama Iblis. Mama Iblis.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 'adzabun 'alim ayo kita putuskan perjanjianmu dengan mereka insyaallah baratu minallahi wa rasulihi ladina hatu minal musyrikin baratu minallahi wa rasulihi ladina hatu minal musyrikin Baratun min Allahi wa rasulihi lladina min al mushrikin baratun min wa rasulihi lladina min al mushrikin baratun min wa rasulihi lladina Oke okay. براء مِن الله <سؤال> ألم <سؤال> يَرَ الذيين كفروا أن السماواتِ والأرض كان تت فَفَ تقنهُما ففَقنهُما فَفََقنهُ ما فََقنهُما فَفَقنهُ ما Ayo Dah dah Ayuk kita masuk Islam. Biar Allah yang gantian nanti. Allah akan ganti yang lebih baik. Si kan orang tu dapat mahkota. Ih, tak berani. Itu udah-udah di singgasana aja satu marah. Satu marah itu sakit. Dah, dah, dah, dah. Da. Kamu masuk Islam, kalau kamu istiqomah Allah akan balas kamu dengan surga. Apalah. <tuh> Aku takut mahkota. Kamu mau dapat istri-istri yang cantik enggak? Hmm, cewek engkau mau. Nih, dengarkan.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 Dapat istana yang besar, kebun-kebun, buah-buahan, makanan-makanan pelayan-pelayan, Isteri-isteri yang cantik. Apalah, cuma mahkota dari iblis tu. Ini mahkota itu menunjukkan kehidupan eh, kita di masa kami. Mahkota aku hilang. Kalau kamu masuk Islam, kamu jadi mulia. Kamu akan lebih bermartabat lagi dari hanya sekedar dapat mahkota duduk sebentar di singgasananya lebih dari itu selamat kamu dari dunia dan akhirnya nanti dari neraka jahanam itu yang harusnya kamu kejar eh kata iblis neraka itu tempat jahanam kamu dibohongi <laughs> neraka itu tempat disiksa nih nanti di hari kiamat iblis akan mengkhianati kalian dengarkan وقال الشيطان: "لا ما قد الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي Fala talumuni Walumu anfusakum Ma ana bi musyrikhikum ma antum bi Inni kafartu bima Ashraktumuni min qabl Inna zalimin Lahum adabun alim mantap Oke okay. ayo kita ucapkan syahadat Ikuti saya Ashadu... ah. Allahu Allah. Ilaha illallah shara'tun min Allah, Allah. wa rasulih la ladina hatu musyrikin baratu min Allah kamu pernah dikasih darah kah saya <tuh> Araban <tuh> Kita semua tidak bisa oke,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 <San -tian> Ayo kita <San -tian> saya ilmu Saya mengajak masuk Islam itu aja Iya saya mau tapi jangan semua <-tian> Allah akan ganti itu dengan lebih baik Percayalah Ayo Saya dari geng itu Ya, udah Terserah aja Ayo ikut saya masuk Islam Ayo kita ucapkan syahadat Nih, dengarkan saya Kamu masuk Islam Itu bukan kekalahan Bukan kehinaan Tapi malah kamu jadi mulia Mana murtia ilmu ku tidak Kamu belum... C Coba kita buktikan kalau anda percaya. Ayo kita ucapkan syahadat. Ayo. Tidak. <tuh> Nih dengarkan. Wa kana hawqan alayna nasrul mu'minin. Wa kana hawqan alayna nasrul mu'minin. Wa kana hawqan alayna nasrul mu'minin. tali menolong tapi mana? tidak ada di sini yang mau saya. aduh susahnya <tuh> ayo ikut saya tidak masuk tidak. Islam ah. kalau kamu mau tahu itu semua mau lihat itu semua nanti kalau kamu sudah masuk Islam kalau kamu masih kayak gini emang seperti itu <tuh> kamu gaulnya kan dengan setan-setan itu teman kamu itu mana kamu tahu dunia, dunia dunia jin muslim segala itu apa yang mereka lakukan sesama mereka itu karena kamu masih kafir kamu kan memisahkan diri dari mereka kan? Ayo nah, ikut saya masuk Islam. Mereka Jin muslim itu kuat. Kamu habis ini kuat, insya Allah. Nih dengarkan. Inna makanalahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababah Inna makanalahu dari bilang susah ya kan nanti gitu ya iya tertinggi iya kamu jinifrid tertinggi oke fine saya masih Islam karena tadi kamu pembuktian iblis bohong dan ada benda tapi harus jika tertinggi dalam muslim ya. Kita. Kamu masuk Islam itu bu bukan biar kamu sakti, bukan biar kamu tinggi lagi. Karena memang kamu, karena memang kita itu harus beriman kepada Allah, beribadah kepadanya itu tujuannya. Wa hakul natsah Wa kana wa kana alaina nasrul mukminin muslim harus hari menolong bukan yang apa itu? Dari hat tadi itu manusia dan bahasa semuanya dan nyebut uang apa itu? Oh. Wamakalak tul jinna wal insa illa liya ambudun. Kalau ah. ayah, ayah, seperti itu. dari surga, apa yang saya dapat lagi? Ada apa kekuatan? Dapat kekuatan ni inna makanna lahu fil arudi wa atainahu min kulli shay'in sababa fa itba'a sababa Pertanyaanku <tuh> hmm. siapa yang membawa ajaran ini Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid oh. Adu merinding oh. Agung-agung Ayo ayo ayo ikut sama masuk Islam, Islam. Ya. Ashadu <coughs> Allah Allah Ilaha Ilaha Illallah Illallah Wa ashadu Wa Adnah Muhammadan Adam. Rasulullah Rasulullah Muhammad, ah, namanya, Ya yeah. namanya, Ya ah, ayo minta oh, kekuatan sayang. Minta oh. kekuatan kepada Allah Yang kamu inginkan tadi Wa shadadna mulkahu wa ataynahul hikmata wa faslal khitab Wa shadadna mulkahu wa ataynahul hikmata wa Wa mulkahu Astaghfirullah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya bohong enggak? Saya bohong enggak? benar da.